Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salam sukses dan salam bahagia Bersama saya Hasan Nawardi Kita kembali membincangkan tema-tema keseharian kita Dari perspektif psikologi, pendidikan, dan Islam Pada sesi ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena di sekitar kita bisa dengan sangat mudah. Kita menemukan ada beberapa anak yang mengalami tumbuh kembang secara tidak normal, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu normal atau tidak normal dalam tumbuh kembangnya ketika di usia tertentu, yang lain secara umum sudah bisa beberapa kemampuan kompetensi, tapi ada satu dua anak yang masih belum memilikinya jadi standar normal dan tidak normal dilihat dari kewajaran secara umum seperti secara fisik usia satu tahun secara umum mampu berkata mama ayah ya dua kalimat atau bahkan tiga kalimat mampu mengucapkan beberapa kata Sebagian anak bahkan mungkin sudah lebih dari itu. Nah, ketika kita menemukan seorang anak belum memiliki kompetensi tersebut atau belum bisa berdiri, belum bisa e, melakukan aktivitas seperti anak-anak yang lain, maka harus segera dicek. Jangan-jangan anak itu mengalami sebuah hambatan perkembangan. Karena ada anak yang perkembangannya normal, ada yang melebihi batas normal, artinya lebih cepat, dan ada yang kurang normal. Istilah dalam psikologi perkembangan disebut fiksasi dan regresi. Dan istilah Tumbuh kembang itu biasanya dimaksudkan kalau tumbuh itu adalah perkembangan secara fisik ya e, seperti punya gigi berapa e, tingginya berapa berat badannya berapa ya pertumbuhan secara fisik sementara perkembangan lebih dimaksudkan untuk e, sisi psikisnya atau kemampuan e, anak itu melakukan sesuatu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat penting mendeteksi ketumbuh kembang anak itu agar kita bisa melakukan antisipasi terutama para orang tua apa yang harus dilakukan ketika di usia tertentu anak belum bisa berdiri belum bisa berbicara dan ketinggalan beberapa kompetensi yang lain dibanding teman-teman seusianya. Dan untuk mendeteksi ini, jika kita tidak memiliki uh, waktu atau tidak mengetahui indikator-indikatornya, yang sebetulnya bisa kita rujuk ke buku-buku psikologi atau buku-buku kedokteran, buku-buku keperawatan anak, ya kita bisa langsung mendatangi dokter atau psikolog atau keperawatan para perawat khususnya spesialis anak ya uh, bidan untuk mengecek tumbuh kembang anak-anak kita secara singkat sahabat sahabat uh, rohimakumullah anak ketika usia 0 sampai Mungkin tiga tahun atau sebelum TK, sosok yang paling diidolakan oleh seorang anak adalah ibu bapaknya. Karena itu, sosok kedua orang tua menjadi sangat penting, menjadi sangat menentukan untuk perkembangan fase-fase selanjutnya yang terbaik. Yang terhebat, yang paling kuat itu adalah orang tua mereka Tidak ada yang lebih baik, lebih berjasa, lebih kuat dibanding ibu bapaknya Mungkin seandainya kedua orang tuanya ngaku Tuhan ya untuk anak-anak kecil ini Mungkin dia akan percaya saja karena anak di usia ini yang dia lakukan hanyalah imitasi yaitu merekam apapun yang terjadi di sekitar dia. Kata-kata, sikap, tindakan, dia akan rekam dan akan tiru. Persis seperti yang dia dengar, yang dia lihat. Beranjak ke periode selanjutnya, di usia TK dan SD mungkin sampai kelas 2, kelas 3, Sosok yang paling menentukan bagi seorang anak adalah guru. Guru adalah segala galaknya. Bukan orang tua lagi, ya. Ketika misalnya anak um, agak malas-malasan bangun, ya. Mungkin sama orang tuanya sudah tidak mau mendengar lagi. Tapi ketika Uh, kita misalnya sebagai orang tua mengatakan nanti kalau tidur kalau bangunnya lambat Bapak atau ayah akan laporkan ke ibu guru ini anak akan sangat ketakutan sekali atau mungkin bukan ketakutan ya akan sangat merespon dengan positif dia tidak mau hal-hal yang uh, negatif diketahui oleh idolanya yaitu orang yaitu gurunya apapun yang dikatakan gurunya adalah benar standar kebenaran di usia ini adalah perbuatan dan sikap ucapan gurunya ketika seorang guru mengatakan A, ah, itulah kebenarannya bahkan ketika orang tuanya berbeda pendapat anak ini akan membantahnya mungkin akan dengan sangat Histeris, uh, ya, mempertahankan bahwa pendapat guru, gurunya lah yang benar. Misalnya, ketika seorang guru menyampaikan sebuah hafalan, namun dengan redaksi yang salah, ya, "taha dau tahabu", misalnya, ya, uh, terus orang tuanya berusaha, misalnya, untuk... Memplesetkan, misalnya dia akan sangat marah sekali. Ya, kata Bu Guru, nggak seperti itu ya, atau misalnya balonku ada lima, yaitu pelajaran di TK yang diterima dari gurunya. Coba kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa, sebagai kakaknya atau tantenya, kita rubah balonku ada enam. Apa kira-kira reaksi anak itu? Dia akan protes, kencang-kencangnya, ya. Tidak, lima, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi periode ini guru adalah segala-galanya. Karena itu guru TK, guru SD itu sangat penting sekali. Peranannya sangat besar bagi tumbuh kembang seorang anak. Selanjutnya di Pase kira-kira SD kelas 45, ya SD kelas 456 dan SMP Sekarang yang utama bagi mereka adalah teman Bukan lagi orang tua, bukan lagi guru, tapi teman-temannya Periode ini biasa disebut dengan geng age Periode geng-gengan kalau yang paling menakutkan di fase di ini ya Di fase geng AIDS ini adalah penolakan dari kawan-kawannya Dan dia akan melakukan penyesuaian diri dengan kelompok apapun resikonya Disinilah orang misalnya belajar merokok ya Sebetulnya dia tidak mau tapi karena dianggap tidak setia, kawan, dia akan melakukannya di sini juga. Misalnya, anak-anak yang sangat penurut, yang sangat baik di rumah, ternyata tawuran. Ya, sebetulnya anak ini tidak mau tawuran, tapi ketika kelompoknya mengatakan, 'Ah, cemen lo, ya, gue aja cewek ikut.' Nah, misalnya gitu, tidak setia, kawan. Wah, nggak usah lagi ngumpul dengan kita. Misalnya, ini sangat menakutkan sekali sehingga dia mau terlibat dalam tawuran. Ketika lulusan, misalnya, dia tidak mau mencoret-coret merobek-robek baju, tapi karena teman-temannya melakukan itu dan dia tidak mau diasingkan dari teman oleh teman-temannya, maka dia pun melakukan itu. Ini adalah periode geng age, teman adalah segala-galanya. Dan di periode SMA, juga di awal-awal masa mahasiswa, sosok yang paling menentukan bagi mereka adalah sang idola. Mungkin pemain musik, pemain bola, bintang film, dan yang lainnya. Mereka lah yang menjadi rujukan mereka dalam bersikap dan bertindak. Sahabat-sahabat ngaji, naos obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Saya akan lanjutkan tema psikologi perkembangan ini di sesi berikutnya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan like, komen, dan subscribe. Juga mohon bagikan kepada yang lain sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila akhwamil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.